ini kemana? Banjar Negara Banjar Negara waduh oh, tuh diantri gubernurnya, jawabannya langsung tuh, lihat tuh selamat kudek, terima kasih, terima kasih pulang kemana ibu? Banjar Negara kembali ke Jatenggayang nanti kalau sampai Banjar Negara nggak usah ikut penggandaan uang ya Kudik kudik kudik. Ah, nggak sempat. Kudik kudik kudik. Kudik kudik kudik. Kudik kudik kudik. Kudik kudik Selamat negara selamat ya. Negara. selamat okay, pagi, mengucapkan terima kasih banyak. selamat pagi, atas programnya. ya yeah, pagi, yeah. hati hati ya. pagi, selamat pagi, oh. tuh, tuh. selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat selamat pagi, selamat pagi, selamat kasih selamat ke mana itu? selamat negara oh, apa foto, <tuk> ya. ya. ya, pak. foto, foto, Pak? Eh. kembali ke Jakanggayang gayang. Ya. Apa ini foto Pak Ibu tinggal di Bandung. Bandung. Merantau, pak. Merantau. kerja oh, apa? Oh, di sini. Rezekinya di sinilah. Enggak ya. ya, ya. apa Sama-sama yang KKG kan. Baik-baik aja. Ibu sehat-sehat. Pulang -sehat. lagi kapan? Tanggal 29 insya Allah Pak. Oh, 29. Aman. Saya pengikut Bapak mau minta foto. Ya, bapak. ya. sama Pak aja juga. Ya, ya. udah, kamu foto aja. Foto itu doang. Sebentar. Oke. Terima kasih banyak. Okay. Oke. Sehat-sehat selamat ya. Ya, barisan Camel terima kasih banyak ya. selamat-selamat ya. sama-sama, selamat, ya. Pak. Selamat beraktivitas. Nanti ya. Bankara, terima kasih banyak. Ah, dari Pasar Negara. Hati-hati ya. Ini Pasar Negaranya mana? Kelampok. Kelampok. Kelampok nanti kalau sampai pajak negara nggak usah ikut penggandaan uang ya. <gock> kasih loh kang, yep. tinggal yang cilacap, yang. E uh, iya. L�ules. dan mana? Ini semua Cilacap. Cilacap Pak. Ada Sidarja, Kandrung, Cipari, kawonganten. Kawonganten. Ya Cilacap banget, Pak. Kita sebenarnya kita lagi persiapan tol sampai Cilacap Kap, kita dokun, Pak. Pas siap. Sudah dukung Pak. Supes. Pengandaran Banjaran. Ya siap. Cilacap. Cilacap ya. Mau ngene apa, Hahaha oleh-olehnya tahu pak apa ya pak? tahu lanteng pak tahu nya siapa? tahu cipu untuk kamu mau saling bapak? bener kelas berapa? masuk ke sekolah belum? mau besok, mau Tadi. mana sepatunya? ini nggak dipakai nggak dipakai kelas berapa? kelas berapa detek? hah? teka oh iya Siapa namanya? Alhamdulillah Oke hati-hati ya di jalan ya Hati-hati kalau nanti capek istirahat Kalau istirahat jangan nyampah siapa Pak. Siap, oke. Ya. Siap, okay. ya ini Pak. kesehatan ya, Pak. Sia, lapa, istirahat iya, siap, teratur. Yang penting siap. selamat. Selamat Amin. Siap. Pak ini. selalu ngikutin Ayo, Jalan ayo tahun lalu ini juga ya Oh, oh ,Ri, kawa, Pak, Pak okay. pa, Ridwan. Siapa, um? siapa yang punya? Pak, siapa yang punya? Halo, Pak Mas Braga kelas dua, kelas dua, sekolahnya di mana? dua, dua, dua, pulang dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, bis, dua, sama-sama ya, <tuk> ya, usah Sama -sama. Sama -sama, Sama -sama, sehat. Sama -sama, sehat, selamat, sampai amin sampai. Sampai. pada puasa nggak? inget ya, ajan asar mirip azan magrib jangan persis persis hati ya hati ya, satu, dua, tiga grup kan, grup Ini saya pulang lagi ya? Ini, ini, ini, ke ya? ke pemain oh iya anak mainannya tadi oh ini ada, mau mainan gak? mau oh, gak? yang anak kecil mana anak kecil? oh ini ada anak kecil pak ini anak kecil ini aja nih ini kalau banding-banding ini gak apa-apa nih yaa kasih dong Tuh <tiongkok> oh, dikasih mainan tuh Saya-saya apa Pak? Pak Kita mau dikasih Mau dikasih? Ini Pak, Ini Ini yang oh, eh, anak Ini ada nggak? Oh udah nggak ada? Oke, satu lagi, Pak. Satu lagi, Ke ada Ke ada, Pak. Mana? Ini? ini, Satu lagi, Pak. Bidu, pak, ada, ada, pak. <tum> laki -laki itu, Pak. Laki-laki atau perempuan? Ada, ada. Perempuan. Ada, ada, ada. <tum> laki Ayo ayo iya. Mana? Cewek mana? Ini, cewek ini. Ini, cewek ini. Di, satu Jadit Pak. Di... Ini. Ini, adit. Kamu mobil-mobil aja, tau. Kamu udah mobil ya? Itu aja, bapak. Kamu aja kalau udah gini. Mana anak-anaknya? lo kamu udah gede gitu, ya semua ya, hati-hati ya Siap eh apa, Pak? Janjar, hari ini mau ke mana? Ah. Pak kamu kelas berapa? kelas 1 kelas 1 mainan oh kelas 1, kelas 1 itu mainannya itu. apa? miniatur bisa oh. kan, oh, tinggal gini-gini ya? Pak? iya, sambung ayat, Pak, oh, ayat, Pak tangan kanan bilang apa? bisa oke kamu kaya pak, kamu kaya kamu kaya pak uh, mana? Sudah, sudah mana? Mulur, mulur, mulur. oh iya, cewek aja cewek ada pak iya ibu apa? pak tuh mau Oh tuh, ya butuh kalo Kauan depan Hah? depan? gratis seneng banget loh ini oh iya Iya, iya, iya Ada lagi? Ini, ini, Ada, pulang, sama awas, yang lain binggir, yang yang kamu mana? Hah? Kan ha? eh, nih, nih kan <tuk> <tuk> <yeah, okay. tuk> <tuk> <putunnya> ya, oke jangan lupa ya, lu bisa jalan jalan jalan Ya. apa? hati-hati ya, di jalan, pak <tuk> sehat ya hati ya mas ya? Iya, iya. rasa ngebut iya, oke ah. ini kebak, penuh nggak itu? Belum, pak. Oh, lah, ya. penuh, pak penuh, pak gajar ini belum siapa anak-anak yang mau mainan? mau ini Bukan kawak-kawak Anak-anak berdiri Anak-anak berdiri, ayo biar kelihatan Biar kelihatan Biar kelihatan tuh, pak saya juga mau buat Cewek habis ya? Pak, buat itu ya pak Yang cewek habis ya? Cewek pak, satu pak Yang jawab, yang jawab Yang jawab, ayo leh Ini Ini, yang jawab Yo, yang jawab maju Oh ya banding -banding. Oh, Makasih, Makasih, sini sini. Nah. Nih. Kamu ini aja biar dibanting kan. Baik, siapa timnya? Nah. Ayo yang kamu oh, Satu lagi, Pak. Yang cowok habis ya? Habis, Pak. <tuk> yang cowok. Apanya ini, Pak? Ada di sini. Ya. Milih yang mana? Gimana? Mana aja yang Oh, oh, Pak. Nah. Ya. berapa? <restrictives> oh, kelas Beraja, Jadi, JN. JN. JN. Di. ini. Ini jam. Ya. Berapa? 1. 1 ini mana? Yang yang smp dikasih? Ini Pak, yang dikasih Pak. ini, Pak. Kakak telu. Kakak nak menang lawan Ini Ini Ini Euh, ini ABG mana Pak? cucu ABG, ABG cucu nah, ada lagi cewek cewek habis ya, cewek ya tapi kita mau mobil-mobilan ya Apa? kasih mobil ya Apa? senang, apa? senang Ya, gratisnya itu terus bisa kumpul bareng-bareng teman gitu. Bisa ke Semarang itu kalau normal dua 200000 ribuan. Ribu, kalau jika. udah lebaran gini, musik ini sekitar 500 ratus nah, kita ucapkan terima kasih pada pemprov Jawa Tengah, terus pada Pak Gubernur uh, Ganjar Pranowo dan jajarannya untuk memfasilitasi apa ini musik gratis ini. Nah, ini saya juga Subarjo, Pak Subarjo, coba Subarjo semua ini juga Subarjo oh ini juga Subarjo makasih ya, ya semua ya ya, makasih ya Pak Ganjar. barat untuk barat men-stret ofkan bendera yang juga dibanggil alam bukak di barat yang barat Mundur lang yuk, mundur mundur kan, bukan ya kan, kita dikit ya mundur ya, maaf ya Baik Tadi banyak, dua ratus Dua belas Baik, baik baik Kita, kita bersama-sama akan menuju ke Provinsi Jawa Tengah Dan sesaat lagi kita akan flag out Kita hitung mundur dari hitungan ketiga bersama-sama Tiga Dua Satu apa sukses, dia Selamat konbokan oh, oh, ya Bapak. Joko. Jokoarjo. Jokoarjo sono Terima Pak puasa. Um, kita. Mas, Terima kasih nih? Terima kan, ya. Terima yeah, yeah. Oh, uh. oh ya. Yeah. <laughs> oh, ini mau mau pulang juga? Iya pak. Kalian kalian Oh, kamu cepernya gimana ini? Oh, ini jalan Tumo ya. Iya, jalan Tumo, Bang. Ya, sulit. Ya. Ini mau pulang? Iya. <tuk> ke mana? <tuk> ke sono, Bang. Ini kemana? pulang Solo mendi. Loso, Pak. Loso ke para, loso, Pak. Loso oh iya. Loso, oh, Pak. sudah dua macet, terus malah ayo deh, pak, ayo ayo, ayo di ya lihat sini aja bu. Hai, hai, sih pak, hai, kan soalnya udah lama hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, mudik gratis Jadi hai, aja. hai, hai, tahun, biasanya habis lebaran Sekarang... Lebaran di Jawa Jawa Tahun kemarin gini. mah gak kebagian, Rata-rata mah ke 500 ribu. Alhamdulillah bisa buat tambahan THR ya, ya, ya, Terima kasih buat Pak Ganjar. sering-sering aja Semoga sukses selalu aja Untuk siapa banget, terima kasih pada Pak Gubernur Udah menolong rakyat kecil Waktu tahun kemarin gak bisa Mudik baru. Hmm. baru ini pak, lulus eh, pertama ini. Ya hari ini kita maraton ya, mulai tadi pagi kita melepas sekitar 212 bus dari taman ini sekitar sembilan lebih penumpang tadi ya ke banyak titik di Jawa Tengah. Langsung dari sana tadi kita naik kereta ke Bandung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 Kembali seperti sebelum pandemi saat itu, mudiknya uh, bisa ramai. Dan antusiasnya masyarakat, luar biasa lah tadi itu. Itu ceritanya. Ada pesan tadi? janjian sama Pak <coughs> sama untuk melepas bareng atau gimana? Uh, ya, tadi di Jakarta saya kontak Pak Heru, uh, P.J. Gubernur, gitu ya, etika saja. Karena kita uh, berada di tempat orang. Tapi beliau juga lagi sibuk, maka Pak Kapolda tadi. Setelah bertemu juga dengan Pak Heru, Pak Kapolda, uh, Terima kasih yang disini, tadi saya kontak Pak Emil. kan saya mau melepas mudik. Aku temenin oh, oh, ini, malah ada Pak Engki. Pak Engki, Pak Bupati Bandung Barat, nungguin saya di sini gitu ya, ingin melepas. Dan kemarin, Pak Engki ikut Bandung lepas juga hari ini, ya? Mas. Oh, hari ini tempat list list. Ke Solo beberapa okay. habis disumbang dari Pak Engki. Makasih, Pak Engki, udah nyumbang untuk mudik. Warga Jawa Tengah yang di Solo nih, uh, tentu. Menyenangkan lah, dia my friend. Ada pesan mah ke para warga. Oh iya, tentu salam saya yang pertama untuk keluarga ya, yang kedua uh, karena mereka kelihatan sehat-sehat. Kita seneng, tapi saya pesankan hati-hati di jalan ya. seperti lagunya tulus. Itu hati-hati di jalan Kita pesankan agar mereka nggak uh, usah nebut, kalau supirnya lelah, suruh istirahat, kalau kekencangan dicolek gitu ya. Jangan nyampah, pesannya sen begitu gitu ya. Uh, ya, mudah-mudahan semuanya selamat lah, nih. karena ngelihat wajahnya tuh jadi Cukup banyak saya baru tahu dari teman-teman Pak Guyuban ternyata masyarakat yang di sini uh, cukup banyak gitu. Ya, mungkin setelah Pak Guyuban, ada kelompok Pak Guyuban Jawa Tengah Pusat di Jakarta dan di Bandung. Uh, mereka mendaftar makin hari makin banyak gitu. Dan sekarang mereka sudah mulai berjejaring dengan yang di luar uh, Jawa ya yang di Sumatera seperti yang di apa namanya Sumatera Utara terus kemudian di Palembang di Lampung pecah Sumatera itu mereka sudah berjaring ternyata banyak sekali banyak sekali bahkan beberapa di antaranya paguyuban paguyuban ini juga berjaring sampai ke Suriname sampai ke Suriname jadi kalau ngobrol-ngobrol di antara mereka bisa tiktokan lah dengan mereka cukup banyak dan ini kali kedua ya kita mutik dari Bandung gitu ya. Karena ternyata banyak dan makin banyak permintaannya. Kondepan tambahan dominasi daerah mana Pak? Yang komplit ini ya mana Sukarjo ya. Sukarjo. Sukarjo dan Cilacap. Kenapa Sukarjo saya nggak tahu itu. Nanti saya akan cek sejarahnya. Mungkin banyak jual jamu, banyak jual bakso sama cilacap, Kedua cilacap ya. mungkin cilacap karena banyak cinya kali <laughs> <laughs> karena kan cilacap barat sama Brebes bagian barat kan berbahasa sunda juga di sana iya yeah, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. jadi di jawa tengah punya daerah yang berbahasa sunda maka waktu sekolah dulu saya guru guru maksud saya saya sampaikan makanya ini suruh bahasa jawa tapi kan di sini bahasa sunda oh harus pakai bahasa sunda <laughs> uh, jadi biar dia punya bahasa ibunya ini gitu. <laughs> gitu bro terima kasih ya Untuk serang... infrastrukturnya uh, sedang dikebut ya tapi kalau yang wilayah Pantura dari sisi prosentase memang kita paling rendah dibanding Jabar dan Jatim. Saya kira tertinggi untuk wilayah Pantura itu yang jalannya bagus gitu itu Jabar. Terus kemudian Jatim kita kita agak tershock-shock kemarin. Maka Pak Menteri PUPR karena wilayahnya Kementerian kemarin dikebut sama Pak Menteri PUPR. Sayang dua tahun kemarin kita nggak bisa optimal ya karena dipakai anggarannya untuk ke pandemi. Tapi ya, alhamdulillah mulai tahun ini dikejar uh, mulai selesai habis 10 kemarin kita apa namanya kejar-kejaran untuk bisa dilakukan percepatan. Alhamdulillah sih tapi beberapa ruas yang belum selesai kemarin ditangani tạmnnya sementara. Cuman saya minta untuk yang jalan provinsi dan kabupaten kami itu jalan yang terhukum kita minta untuk provinsi dan kabupaten cobut bola, masih diperbaiki juga gitu ya, terima kasih ya supaya. ya mana?